Lindong, ada apa? Tiba-tiba kesuraman dan ekspresi yang sedikit jahat keluar dari Lindong mengejutkan Mu Mulingshan Yang buru-buru bertanya Lindong perlahan menggelengkan kepalanya Namun, matanya masih terkunci erat pada tiga orang di dalam awan badai yang jauh Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar akan bertemu dengan murid-murid Yuan Gate di sini Selanjutnya, dari cara mereka memandangnya Lindong tahu bahwa mereka seharusnya tahu identitasnya sejak lama. Lengan Yuan Get benar-benar telah meluas ke chaotic dimensi. Ya, kilatan dingin melintas di mata Lindong. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu orang-orang dari wilayah Suan Timur sejak dia tiba di Laut Iblis chaotic Namun, sejak kita bertemu, aku tidak bisa berpura-pura tidak melihatnya, kan? Sepotong niat membunuh melintas di wajah Lindong. Dia memiliki dendam mendalam dengan Yuan Get. Selain itu, dari penampilan trio, jelas mereka tidak baik. Oleh karena itu, Lindong tidak keberatan mengumpulkan beberapa pengembalian dari Yuan Get untuk saat ini. Lindong samar-samar bisa merasakan fluktuasi kuat yang memancar keluar dari tubuh mereka. Fluktuasi ini tampaknya bahkan lebih sombong daripada Pang Hao. Jelas, mereka bertiga harus menjadi anggota Yuan Get yang luar biasa. Apakah kakak laki-laki Lindong memiliki dendam dengan ketiga orang itu? Mulingshan juga menemukan tiga orang pada saat ini. Segera, dia bertanya Lindong dengan lembut. Lindong mengangguk dengan lembut. Apakah kita akan bertarung? Tanya Mulingshan. Ketika tangan kecilnya menggenggam cover deat coffin life. Kilau kegembiraan membanjiri mata besarnya. Tidak perlu untuk saat ini. Saat ini, yang paling penting adalah memasuki Thunder Hall. Petik 2. Lindong menjawab sambil sedikit menggelengkan kepalanya. Meskipun menemukan kehadiran anggota gerbang Yuan telah menggerakkan niat membunuh di dalam hatinya, dia memahami gawatnya situasi. Apapun, simbol leluhur petir adalah hal yang paling penting sekarang. Setelah mendengar ini, Mulingshan dengan marah menarik kegembiraan di matanya. Tatapan muram Lindong juga ditarik pada saat yang sama. Sementara ekspresi jahat di wajahnya digantikan oleh yang tenang dan tanpa ekspresi. Pada saat ini, tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Lindung di dalam hatinya. Oh tidak, kami sudah ditemukan. Tatapan yang menakutkan, dia harus terampil. Saat Lindung menarik kembali tatapannya, tiga sosok di dalam awan badai mulai terkekeh. Jelas bahwa ada yang menggodanya dan mereka hampir tidak gugup atau takut sama sekali. Kapan kita bergerak? Bos, seorang laki-laki dengan rambut perak yang cerah dan gemerlap memberikan senyum tipis. Melihat ke arah seorang pria dengan rambut putih terkulai di dahinya, dia bertanya sambil tersenyum. Mendengar kata-katanya, pria dengan rambutnya terkulai ke bawah, hanya tersenyum tipis. Pupil matanya sangat hitam sehingga mereka tampak sangat aneh, seolah-olah mereka tidak memiliki kedalaman fokus pada mereka. Tidak ada terburu-buru, mari kita masuk ke Thunder Hall terlebih dahulu. Kami datang ke sini untuk melaksanakan misi kami. Setelah mendengar jawabannya, kilatan hitam aneh tiba-tiba melintas di kedalaman mata pria berambut perak itu. Pada saat berikutnya, dia bertanya dengan tenang. Apakah itu Tuan? Benar-benar di lokasi ini? Informasi itu harus benar. Pria dengan rambut terkulai menjawab dengan anggukan samar. Beralih untuk melihat Lindong. Sembilan gerbang tenang dan balai langit misterius Ia terus berbicara dengan lembut Selain itu, kita harus mendapatkan ketiga kunci menara perak Dimengerti, dua lelaki lainnya mulai tersenyum Sambil mengobrol Mereka tampak sangat santai Seolah-olah mendapatkan kunci dari lindung dan sisanya adalah prestasi sederhana Setelah menyaksikan reaksi mereka Pria dengan rambut terkulai tidak melanjutkan pembicaraan lagi dengan tangan di belakang punggungnya, pandangannya yang acu Tak Acuh berbalik ke arah Thunder Hall yang tinggi mengambang di awan badai ketika kilatan hitam berkilau di dalam matanya. Pada saat yang sama, di atas awan badai lain, sesosok yang mengenakan jubah merah sepenuhnya sedang memindai sekelilingnya ketika dia mengamati berbagai pakar kuat yang telah berkumpul di sekitar Thunder Hall. Setelah melakukannya, dia mulai tertawa. Sepertinya beberapa anjing dan kucing liar telah tiba, ini agak menarik. Saat suara tawa terdengar, pandangannya beralih ke Thunder Hall. Pada saat berikutnya, fluktuasi spasial memancar keluar dari tubuhnya, sebelum ia menghilang secara misterius. Kakak Lindong, mengapa tidak ada yang menuju ke Thunder Hall? Setelah mengamati sekelilingnya, Mulingshan memperhatikan bahwa sudah ada cukup banyak ahli di sini. Namun. Yang paling mengejutkannya adalah tidak ada dari mereka yang mengambil inisiatif untuk memasuki Thunder Hall. Aula Guntur dibungkus oleh kain kafan. Namun, kafan petir ini secara bertahap menjadi lebih lemah. Semua orang menunggu untuk menghilang. Jawab Lindong sambil tersenyum. Setelah mendengar jawabannya, Mulingshan mengerti dengan cepat. Setelah diperiksa lebih dekat, dia akhirnya menyadari bahwa lingkungan Aula Guntur dibungkus dengan tanda petir yang bersinar yang sulit untuk dilihat dengan mata T3L4 Nege 4 nanogram. Namun pada saat ini, tanda-tanda bercahaya itu secara bertahap menghilang seperti riak di permukaan air. Seiring berlalunya waktu, suara mendesing akan berdering dari waktu ke waktu di bentangan tanah ini. Beberapa ahli akan bergegas ke sini dari belakang. Setelah periode waktu tertentu, lebih banyak tokoh mulai muncul di dalam awan badai, menyebabkan tempat ini menjadi cukup hidup. Ketika jumlah ahli yang bergegas bertambah, di bawah tatapan panas yang datang dari sekitarnya, kafan petir di sekitar Thunder Hall mulai berubah melemah. Ini berlangsung sekitar 10 menit, sebelum bunyi retakan samar terdengar. Saat ini, kafan petir telah benar-benar hilang. Sepersekian detik kafan petir menghilang, awan badai yang awalnya berisik tiba-tiba menjadi sunyi. Detik berikutnya. Keserakahan yang tidak bisa disembuhkan muncul dari mata beberapa ahli. Ayo pergi! Tiba-tiba, raungan yang penuh dengan serakah terdengar keluar dari mulut seseorang, menyebabkan atmosfer yang tegang dan tenang di dalam awan badai langsung runtuh. Tidak dapat lagi menahan keserakahan di hati mereka, beberapa ahli memimpin dan menyerbu ke thunder hall. Melihat para ahli yang tidak sabar, tatapan lindung tetap agak acuh tak acuh. Dia terus berdiri di posisi aslinya. Tidak bergerak sedikit pun. orang-orang yang tidak mampu mengendalikan keserakahan mereka biasanya adalah orang-orang yang mati lebih dulu. Wash-wash, ratusan sosok melesat melintasi langit, menerjang menuju Thunder Hall dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam rentang waktu singkat, mereka sudah sampai di pintu raksasa Thunder Hall. Bang, boundless Yuan power berubah menjadi ratusan sinar cahaya, membagi udara terpisah. Mereka menghujani pintu raksasa Thunder Hall perak. Detik berikutnya, poni keras dan gemuruh bergema melintasi Cakrawala. Bang, menghadapi serangan habis-habisan dari berbagai ahli. Pintu perak raksasa itu langsung meledak. Aroma kuno menyembur keluar dari dalam Thunder Hall terbuka yang rusak. Aula ini, yang tertutup rapat selama ribuan tahun, akhirnya melihat cahaya sekali lagi. Ayo pergi. Setelah mereka melihat bahwa pintu raksasa Aula Guntur Pecah terbuka, mata beberapa ahli dipenuhi dengan lebih banyak ekstasi ketika mereka menembak ke depan. Meskipun hati dan pikiran mereka dikonsumsi oleh keserakahan, mereka masih mengaktifkan Yuan Power dengan sekuat tenaga, membentuk pertahanan yang kuat di sekitar tubuh mereka. Lindung menatap acuh Tak Acuh pada tontonan ini yang terjadi di depan matanya. Sama seperti orang yang memimpin hendak bergegas ke Thunder Hall, mata lindung tiba-tiba menyipit. Bang, tepukan guntur yang mengejutkan meledak dengan marah dari dalam Thunder Hall. Tiga sinar perak, mirip dengan baut kilat, dipenuhi dengan kekuatan destruktif ketika mereka bergegas keluar dari Thunder Hall. Jalin-menjalin dan berubah menjadi bentuk membunuh. Mereka menembus ratusan ahli. Kecepatan mereka sedemikian rupa sehingga bahkan membuat murid lindung berkontraksi. Bang-bang-bang, ketiga sinar perak itu menghancurkan langit ketika mereka berlari menuju ratusan ahli itu. Kemanapun sinar perak pergi, tubuh akan meledak seketika, berubah menjadi awan kabut berdarah. Dalam rentang pendek sepuluh napas, ratusan ahli yang ada di depan benar-benar musnah. Awan tebal kabut berdarah menggantung di sekitar pintu masuk aula guntur. Bau darah yang tebal di udara menyebabkan mata beberapa ahli kewalahan dengan shock. Apa makhluk-makhluk itu? Beberapa orang berteriak ketakutan ketika mereka langsung mulai memutar kekuatan Yuan dalam tubuh mereka. Grevenes memenuhi mata Lindong saat ia mulai pada tiga sinar cahaya perak. Setelah membunuh lebih dari seratus ahli pada tingkat yang menakjubkan, ketiga sinar perak perlahan mulai menyingkap diri mereka sendiri di depan Thunder Hall. Itu adalah tiga sosok yang sepenuhnya perak. Tanda iblis seperti yang ditemukan pada Fei menutupi seluruh tubuh mereka. Ki hitam yang menyeramkan dan kuat terus memancar keluar dari mereka. Menyebabkan suhu tanah turun sedikit. Kuf, Lindong menghembuskan nafas dengan lembut. Tiga mayat iblis harus menjadi tiga raja guntur besar yang Fei sebutkan sebelumnya. Ketika mereka masih hidup, mereka bertiga berada pada tahap kematian mendalam yang sempurna. Sampai sekarang, bahkan setelah kematian, mereka masih memiliki kekuatan yang sebanding dengan ahli tahap kematian mendalam yang canggih. Sebelumnya, hanya butuh satu mayat iblis di tahap kematian mendalam yang canggih untuk memaksa banyak ahli ke dalam kondisi yang menyedihkan. Namun, sampai sekarang, ada tiga dari mereka berdiri di depan mereka. Sepertinya tidak akan begitu mudah untuk memasuki Thunder Hall. Melihat tiga sosok yang menghalangi pintu masuk Thunder Hall, lindung bergumam pada dirinya sendiri. Bersambung lanjut ke part berikutnya, ya. Babak 962, 9 formasi roh penjaga tenang, tiga sosok dengan cahaya perak bergelombang di atas tubuh mereka, mengambang di depan aula petir. Aura hitam yang mengerikan menyebar, mengisi seluruh tempat dengan aura jahat yang menyebabkan ekspresi banyak orang berubah. Bukan boneka-boneka terkutuk ini lagi, panghau. Liu Siang dan berbagai pakar di sekitarnya menatap ketiga sosok itu. Ekspresi mereka tanpa sadar berubah sedikit jelek. Mereka sudah menyaksikan kekuatan boneka-boneka ini kembali di Danau Petir. Saat itu, hanya satu dari mereka saja yang sangat menyusahkan mereka. Namun, tiga dari mereka ada di sini sekarang. Ini setara dengan tiga ahli tahap kematian mendalam yang maju. Darah yang kaya menyebar perlahan ke udara. Di bawah rangsangan dari darah, para ahli, yang alasannya telah berkurang oleh keserakahan, akhirnya mulai secara bertahap memulihkan indera mereka. Segera, mereka tidak berani untuk maju lagi. Semua orang tahu betapa kuatnya ketiga mayat perak ini. Meskipun ratusan ahli menyerang serempak sebelumnya, mereka semua dipotong dadu seperti melon di bawah helikopter. Siapa yang berani menagi maju dengan gegabah sekarang? Haha. Simbol iblis, tiga pria dari Yuan Gate menatap tiga mayat perak sementara senyum aneh melintas di wajah mereka. Namun, mereka tidak mengambil inisiatif. Sebaliknya, mereka hanya mengamati dengan dingin di samping. Mereka ingin melihat bagaimana yang lain berencana untuk menyingkirkan hambatan di jalan mereka. Hijau di dalam hati semua orang telah padam. Detik berikutnya, area ini menjadi sangat sunyi. Mata banyak ahli berkedip, jelas. Mereka memikirkan bagaimana mereka harus menghadapi situasi di depan mereka. Lindong tidak mengatakan apa-apa juga. Ada banyak ahli yang hadir dan mereka semua cukup terampil. Oleh karena itu, tidak perlu baginya untuk pamer. Kesunyian itu tidak berlangsung lama. Sembilan gerbang tenang dan balai langit misterius di depan saling bertukar pandang sebelum perlahan-lahan melangkah maju di depan banyak ahli. Semua orang. Pang Hao menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum pada berbagai ahli. Sebelum dia berkata, kita semua di sini ingin memasuki aula petir untuk mencari harta. Namun, kita pertama-tama harus menghabisi ketiga mayat perak ini di depan kita. Petik 2, seluruh tempat sepi saat semua orang menatap Pang Hao. Namun, mereka secara tak terduga tidak menegurnya. Ini karena semua orang tahu bahwa Pang Hao kemungkinan besar memiliki rencana dalam pikiran ketika dia melangkah maju. Menurut sumber aku, tiga mayat perak ini memiliki kekuatan ahli tahap kematian mendalam. Sangat mungkin bahwa kita semua di sini akan sangat menderita jika kita berhadapan langsung dengan mereka. Petik 2. Ekspresi beberapa orang sedikit berubah setelah mereka mendengar kata-katanya. Memang sulit untuk berurusan dengan tiga mayat perak tingkat kematian mendalam. Apakah saudara Pang punya ide bagus? Beberapa pakar bertanya. Pang tersenyum tipis dan menjawab. Kami memiliki beberapa cara untuk berurusan dengan mayat-mayat perak ini. Namun, kami akan membutuhkan bantuan dari kamu semua. Kalau tidak, kecil kemungkinan kita akan berhasil. Petik 2. Beberapa keributan terdengar dari awan badai setelah kata-katanya diucapkan. Bahkan Lindong tanpa sadar mengangkat alisnya. Apakah Nine Serenegate benar-benar memiliki kemampuan untuk berurusan dengan tiga mayat perak tahap kematian mendalam yang maju? Haha, karena saudara Panghao memiliki cara untuk berurusan dengan mereka. Itu yang terbaik. Setiap orang memiliki tujuan yang sama. Tentu tidak masalah bagi kami untuk membantu kamu. Selama kami dapat menghabisi harimau yang menghalangi jalan. Petik 2 banyak ahli tertawa terbahak-bahak setelah merenung sejenak, bagaimanapun. Itu baik-baik saja selama mereka tidak perlu berbentrokan dengan makhluk-makhluk itu. Senyum muncul di wajah Pang Hao saat dia mendengar ini. Dia dengan cepat membalik tangannya. Piring lingkaran putih muncul dalam sekejap. Ada fluktuasi formasi yang samar-samar hadir di piring melingkar dan itu cukup kuat. Ini adalah harta yang berharga dari gerbang sembilan tenangku. Sembilan lempeng penjaga tenang. Setelah diaktifkan, kita akan dapat membentuk formasi semangat penjaga sembilan tenang. Pada saat itu, kita harus dapat mengandalkan formasi ini untuk menekan tiga mayat perak ini selama beberapa hari. Jumlah waktu itu sepertinya cukup bagi kita untuk melakukan perjalanan melintasi aula petir beberapa kali. Petik 2. Ini sebenarnya formasi sembilan jiwa tenang penjaga. Ini adalah formasi penjagaan sembilan gerbang sereneget. Itu akan membutuhkan lebih dari selusin ahli tahap kematian besar untuk mengaktifkan formasi ini. Selain itu, dibutuhkan kekuatan yang sangat kuat untuk memeras formasi ini ke dalam piring spiritual. Hampir tidak ada individu di sembilan gerbang tenang yang memiliki kemampuan seperti itu. Petik 2. Panghao telah membawa harta Banyak seruan mulai menyebar, segera setelah suara Panghao terdengar. Kemungkinan beberapa ahli juga telah mendengar tentang harta ini di tangan Pang Hao. Mata Lindung sedikit terkejut ketika dia menatap piring berwarna putih yang ditutupi dengan cahaya terang. Duduk di tangan Pang Hao. Dia bisa merasakan riak yang luar biasa darinya. Segera, dia tanpa sadar memukul bibirnya. Mereka memang layak menjadi faksi besar. Apa yang disebut formasi roh pengawal sembilan tenang mungkin lebih rendah dibandingkan dengan formasi alam semesta kuno di tubuhnya. Tapi itu jelas sangat luar biasa juga. Menekan tiga mayat perak selama beberapa hari bukanlah hal biasa. Haha, <tantik toast> mengaktifkan formasi membutuhkan yuan power yang cukup banyak. Aku hanya bisa mengandalkan semua orang di sini. Pang Hao tersenyum. Semua orang tersenyum dan mengangguk setelah mendengar ini. Mereka secara alami mengerti bahwa Pang Hao tidak ingin menghabiskan kekuatannya sendiri untuk berurusan dengan tiga mayat perak ini. Karena itu... Ia harus bergantung pada orang lain. Namun, para ahli ini merasa sedikit tidak senang karena hal ini. Lagi pula, Pang Hao adalah satu-satunya yang memiliki formasi yang kuat. Lindung memandang adegan ini dengan acuh tak acuh karena Pang Hao ini bersedia mengambil formasinya untuk menekan mayat-mayat perak. Lindung tentu saja senang duduk dan menikmati pertunjukan. Namun, saat Lindung merenungkan pikiran seperti itu. Dia melihat Pang Hao berbalik untuk menatapnya. Pandangannya agak aneh, namun, aku tidak dapat menggunakan formasi ini secara fleksibel. Tiga orang diperlukan untuk menarik ketiga mayat perak ke dalam formasi begitu diaktifkan. Pang Hao tersenyum, mata banyak ahli sedikit gemetar setelah kata-kata ini terdengar. Ini adalah tugas yang berbahaya dan tidak ada yang ingin bertarung dengan mayat-mayat perak ganas itu. Saat ini, ada total tiga mayat perak. Sembilan gerbang tenang dan sekte langit misterius akan bertanggung jawab untuk menggambar masing-masing satu mayat perak. Namun, teman lain yang hadir di sini harus membantu menggambar mayat perak ketiga. Pang Hao tersenyum. Tempat itu sunyi. Tidak seorang pun mengambil inisiatif untuk berbicara. Jelas, tidak ada yang mau melangkah maju dan mengambil peran itu. Pang Hao tidak terkejut dengan adegan ini. Segera setelah itu. Kepalanya berbalik ke arah Lindung di depan mata dingin yang terakhir. Semuanya. Sebelum ini, kita juga telah bertemu mayat perak. Pada saat itu, mayat perak mengejar saudara Lindong. Namun, yang terakhir berhasil melarikan diri dengan sukses. Karena itu, aku percaya bahwa saudara Lindung mungkin adalah orang yang paling cocok di sini untuk menangani tugas memikat mayat perak ketiga ke dalam formasi. Petik 2. Swoosh banyak pasang mata di awan badai dengan cepat diarahkan ke Lindong, yang berada agak jauh, setelah suara panghal terdengar. Mata mereka sebagian besar dipenuhi kejutan. Mereka jelas tidak berharap bahwa Lindung benar-benar bisa melarikan diri dari mayat perak tahap kematian mendalam. Haha, kakak Lindung benar-benar kuat. Kalau begitu, aku khawatir tugas ini pasti milik kamu. Petik 2. Ya, kita harus mengandalkan saudara Lindung untuk ini. Kami harap saudara Lindung tidak akan menolaknya. Mata banyak ahli dari sekitar tempat itu berkedip-kedip. Sebuah tawa terdengar. Beberapa dari mereka jelas menyadari bahwa baik Lindung dan Panghal memiliki dendam satu sama lain. Namun, mereka tidak bisa diganggu selama mereka bukan yang terpilih. Tidak masalah siapa yang akan melangkah maju untuk berurusan dengan mayat perak. Bajingan itu, Mu Lingxian mengepalkan giginya. Mata besarnya dipenuhi dengan amarah. Pang Hao ini jelas-jelas berencana untuk melawan mereka lagi. Lindong memiliki ekspresi acuh tak acuh. Pang Hao memang sangat ganas dari kelihatannya. Yang terakhir jelas memaksanya untuk melakukan tugas berbahaya ini. Bagaimanapun, formasi itu miliknya, apalagi ia mendapat bantuan dari berbagai pakar yang hadir di sini. Jika Lindong menentang keputusannya. Kemungkinan Lindong akan segera menjadi musuh semua orang. Pada saat itu, Pang Hao bisa menghasut orang banyak untuk menyerangnya. Secara kebetulan, ada banyak ahli yang hadir di sini yang juga tertarik pada kunci menara perak yang dia miliki. Tidak ada kekurangan orang di dunia ini yang akan menendang kamu ketika kamu sedang down. Haha, saudara Lindong, apa yang kamu katakan tentang saran aku? Pang Hao tersenyum menatap Lindong dan tertawa. Dia berharap bahwa Lindong akan dengan marah menolaknya. Dengan cara itu, situasi saat ini akan menempatkan Lindong dalam keadaan yang sangat canggung. Banyak pasang mata terkunci pada Lindong. Banyak dari mereka mengandung niat buruk. Lindong bertindak seolah-olah dia tidak memperhatikan tatapan sekitarnya. Dia hanya melihat Pang Hao yang tersenyum. Sesaat kemudian, senyum muncul di wajahnya. Setelah itu, dia mengangguk.